Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala amma ba'duh. Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin Yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 265 Di mana pembah pada pembahasan kali ini Seperti biasa Kita akan membahas tentang Hukum-hukum tajwid Dan akan mempelajari Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar Dan tartil Yang sesuai dengan tajwidnya Jadi seperti biasa Kita baca terlebih dahulu Satu ayat Dengan menggunakan Irama Rosh Kemudian kita akan membaca ulang dan kita akan sama-sama belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid -hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut A'udhu billahi minas shaytanir rajim <Sessalam> Bismillahirrahmanirrahim وَمَثَلُ الَّذِينَ يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ مُبْتَغًا مَرْضَاتِ اللَّهِ مَرْضَاتِ الله ka manzanil bi rabbaw ka manzanil bi fa Fa'il lam yusibaha wabilun fadal Wallahu bima ta'amaluna basir Tayyib para sahabat Al-Quran dan percinta Al-Quran yang berbahagia Mari kita baca sekali lagi kemudian kita sama-sama belajar bagaimana Hukum-hukum tajwid yang terkandung Di dalam ayat 269 surah al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim <Sess> Wa mathalul ladhina yunfiquna amwah Di sini hukum bacaan maktabi'i Karena daya sukun yang didahului baris kasrah Membacanya bunyi di dipanjangkan dua harkat Lathina yun di sini yung terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Membacanya bunyi yu didengungkan serta disamarkan antara bunyi nun dan fa dan dipanjangkan dua sampai 3 harukan yung, fiku, ku, hukum bacaan matabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah membacanya bunyi ku dipanjangkan dua harakat yu <tuh> fiquna <sanat> amwa amwa am di sini hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim di sini mim bertemu dengan Wau, wow. membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung, misalkan didengungkan seperti ini. Am, tidak boleh. Dari am lang langsung ke Amwa am walahu -am -wa, wa hukum bacaan mutabi'i Kerana ada huruf alif yang didahului baris fathah. Membacanya bunyi wa dipanjangkan dua harakat.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 Yang pertama yaitu qaf Yang kedua yaitu to Yang ketiga yaitu bak Yang keempat yaitu jim Yang kelima yaitu dal Ketika huruf yang lima tersebut Sukun, baik sukun di tengah-tengah kalimat Atau di akhir kalimat Maka dengan membaca dengan pantulan Akan Tetapi kalau ada di akhir kalimat Itu disebut dengan Kalkolah Kubro pantulan kuat, kalau ada di tengah-tengah kalimat, yaitu kalkolah Sungro pantulan kecil. Seperti di sini ada di tengah-tengah kalimat, maka membacanya dengan pantulan kecil. La humu <Síntu> Gha hukum bacaan mat wajib mutasil karena ada matabi'i Yaitu huruf alif yang didahului baris fathah Yang bertemu dengan huruf hamzah Di dalam satu kalimat Membacanya bunyi Gha Dipanjangkan dua setengah alif Atau lima harukat Ibtila amardah Allah hukum bacaan matabi'i Karena ada huruf alif yang didahului baris fathah Membacanya dipanjangkan dua harukat Kemudian lafad Allah dibaca dengan tipis atau dibacalah Tidak dibaca Allah Karena huruf sebelumnya yaitu ta berharkat kasrah kalau huruf sebelum lafaz Allah baru harakat dan fathah maka harus dibaca tebal atau dibaca Allah marudatil lahi watasbi bi tan nifusihim watasbi hukum bacaan matabi'i karena daya sukun yang didahului baris kasroh, membacanya bunyi bi dipanjangkan dua harokat. wa <Sessizuk> Kemudian di sini terdapat hukum bacaan idrak bina karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf idrak bina yaitu mim. Huruf ilwa bionah ada empat yang berkumpul di dalam lafat yanmu. Yang pertama ya, yang kedua yaitu nun, yang ketiga mim, yang keempat bau. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat tersebut, maka membacanya didengungkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harakat selanjutnya di sini cara membacanya munyiita dimasukkan ke Mi sambil didengungkan dan dipanjangkan dua atau tiga harkat min am. terdapat hukum bacaan illuhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf illuhar yaitu alif huruf ilhar ada enam. 6 yang terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu alif atau hamzah dan ha yang berada di tenggorokan paling bawah atau berada di dada paling atas. Bagian yang kedua yaitu huruf ha dan ain yang berada di tenggorokan bagian tengah. Huruf yang bagian yang ketiga yaitu huruf kha dan roin. Yang berada di tenggorokan bagian atas, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut, maka dibaca dengan jelas dan terang, dan tidak boleh mendengung. Min, -au. tidak boleh dibaca. Min, -na. tidak boleh harus dari min ke an. Min, -au. Kemudian di sini hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa membacanya bunyi a didengungkan serta disamarkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. au bukan an ya tapi membacanya itu ujung gigi atas yang depan menyentuh kepada bibir yang bawah Anfusihim Him disini hukum bacaan Irhar Syafawi Karena ada mim sukun Yang bertemu dengan huruf selain Ba dan mim Membacanya bunyi him Atau bunyi amnya Dibaca dengan terang dan tidak boleh Mendengung Anfusihim Kamathali Jannah Jenah hukum bacaan runah mushaddad karena ada nun yang bertasdid huruf runah dadah ada dua nun dan mim ketika ada nun dan mim bertasdid maka membacanya dengan didengungkan dan dipanjangkan dua atau tiga harokat Selanjutnya di sini cara membacanya munjja dimasukkan ke na sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harokat hmm. jannatim bi rabbatin wa jannatim tim di sini hukum bacaan ikhlaf. Karena ada Tanwin Kasroh yang bertemu dengan satu-satunya huruf ikhlab yaitu Ba Membacanya bunyi tin sini dengan timim Jadi membacanya bukan bukan jannatin, Tapi jennatim bibirnya dirapatkan Dan didengungkan serta dipanjangkan dua harkat Jennatim birabwatin asabaha So, hukum bacaan tin di sini hukum bacaan itu harus haki, karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf alif. Membacanya bunyi tin dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Biroboetin aso, so, hukum bacaan mattabiim, panjangnya dua huruf. Asabaha, ha, hukum bacaan matabi'i Panjangnya dua harkat Alasannya kerana ada huruf alif yang didahului baris wadha wa, wa, Hukum bacaan matabi'i Kerana ada huruf alif yang diawali atau didahului baris wadha Panjangnya bunyi wa dipanjangkan dua harkat Wa bilum Lum di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki Karena ada tanwin dommah yang bertemu dengan huruf fa Membacanya bunyi lu didengungkan serta disamarkan dan dipanjangkan 2-3 harukat Wabilum <tuh> faatat <tuh> A hukum bacaan mad madbadal Karena ada harukat berdiri pada huruf alif membacanya bunyi a dipanjangkan dua harakat selanjutnya di sini tanda waqaf jaizul waqfi boleh berhenti boleh tidak ketika berhenti di sini maka di' fain. terdapat hukum bacaan muta'arid lisukun karena ada mad yaitu yang berupa ya sukun yang diawali baris fathah ini mad namanya kemudian bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakaf maka membacanya fa'in boleh baca dua empat atau enam harkat dzif Fa'ilam, Faillam Di sini terdapat hukum bacaan Idhgham bila gunnah Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf Idhgham bila gunnah Yaitu lam Huruf idhgham bila gunnah ada dua Yang pertama yaitu lam Yang kedua yaitu rok. Di sini cara membacanya Bunyi i dimaksudkan ke la Tanpa mendengung Tidak harus mendengung Fa'ilam yusib lam hukum bacaan izhar shafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim membacanya bunyi lam atau bunyi amnya dibaca dengan jelas dan tidak boleh didengungkan Fa'ilam yusibah wa bilu fathal yusib kemudian di sini ada ba sukun membacanya dengan pantulan kecil yusib a yusib a wabilun fatal wa, wa matabi'i panjangnya dua harakat wabilun fatal lam hukum bacaan ikhfa hakiki Membacanya dengan didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan dua harakat. Wa bilu Kemudian di sini ada tanda wakaf, namanya wakful aula. Artinya berhenti di sini lebih baik daripada dilanjutkan. Namun dilanjutkan juga boleh. Wallahu bima ta'amaluna Wallahu Allah dibaca dengan tebal Karena huruf sebelumnya berharkat fathah. Yang dimaksud dengan tebal dibaca dengan Allah Tidak dibaca dengan lah Bima ma hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah Membacanya bunyi ma dipanjangkan dua harkat Wallahu bima ta'amalu Lu hukum bacaan matabi'i karena ada wahu sukun yang didahului baris dhammah Membacanya bunyi lu dipanjangkan dua harkat bima ta malun selanjutnya di sini ditutup dengan hukum bacaan muta'aridh lisukun karena ada muttabi'i yaitu ya sukun yang diawali baris kasrah kemudian bertemu dengan huruf ra yang disukunkan karena berhenti membacanya bunyi boleh dibaca 2 4 sampai 6 harakat. Sahabat Al-Qur'an yang berbahagia, sampai di sini pembelajaran ilmu tajwid kita pada saat ini dan cara membaca Al-Qur'an serta belajar mengaji Al-Qur'an, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya Al-Qur'an. Amin, Allahumma amin. Jazakumullahu khairal jaza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.